What are you? Janjimu Saya bukan laki-laki kalau tidak menepati janji Bagus sini Ayo makan sana Kamu kalau mandi di sungai, pulangnya jangan terlalu malam Ah, Nenek tidak usah khawatir Tentu saja Nenek khawatir, binatang buas kan cukup banyak Binatang-binatang buas itu? Tidak perlu ditakuti. Asal saja kita tidak mengganggu mereka. Kalau mereka lapar, mereka akan menerkamu. Nenek tidak usah takut. diri bisa jaga diri. <San> Haulah. Nenek cuma nasehati, supaya kamu hati-hati. <San> <San> Panas. <San> Guru Guru Belum ada berita tentang si tidak. Belum Guru Sudah saya sebarkan utusan ke seluruh daerah Untuk mematah-matahnya hmm, Ingat Dia bukan musuh Belum ada juga ikan yang didapat. Irut nenek pernah bercerita tentang ibumu, bukan? Ibu. terus salah kau merasa ibu tidak sayang denganmu. Kamu memang belum mengerti. Sepuluh tahun ibu harus menunggu untuk berjumpa dengan kamu. Dunia ibu lain dengan dunia kamu. Nah, kita mancing lagi yuk. bulan, setiap bulan purnama pertama Ibu akan datang ke sini Ibu pergi dulu ya Ibu Ibu <tuh> Ikan sebanyak ini huh? Nenek tenang <tuh> Pokoknya Rizky Iya tapi dari mana Shh. Ayo naik naik Naik naik Ayo uh. <tuh> Nenek mendengar ada orang memainkan ginggong semerdu itu. Ah nenek pinta memuji. <guluh> Nian, ah bohong. Kapan kamu lihat nenek bohong? Hmm? Tidak pernah kan? <guluh> Kalau ketemu ibu, saya akan memainkannya. <guluh> ibu? Ibu, apa Ma, ibu? Siapa? Hah? Siapa tahu begitu? Dek sangke, nenek gampang curiga. Nek, saya mau tanya. Nek, soal apa? Apakah ibu pernah menitipkan sesuatu pada nenek? Kamu tahu dari mana? Saya cepat tanya, Nek. Memangnya? Saya tidak boleh tanya, Nek. Sudah saatnya sekarang aku berterus terang. Bertahun-tahun Nenek simpan di balik dinding ini. Ini pemberian ibumu. Sebelum ibumu pergi, sudah waktunya aku memakainya. dari bungsu, pesanmu sudah diraksanakan. <SILENCIO> mampu saja bangun, bangun apa yang kalian pertengkarkan? dia merampas harta milik saya, kerbau saya diambil, sekarang tanah saya juga. kamu punya utang, hmm. Di dia punya utang. utang saya tidak seberapa tapi saya akan berjanji melunasinya. Ah, kamu bicara melulu. Kamu bicara lundas, sabar. sabar, Apa kamu merasa kerbau yang dirampas itu sudah cukup untuk membayar hutang kamu? Itu lebih dari cukup. Nah, kenapa kamu masih ingin merampas semua miliknya? Ah, peduli setan. Nah, kamu tidak tahu bahwa kamu juga punya hutang Hutang apa? Harga. Napas kamu. Napas yang membuat kamu hidup. Itu hutang yang paling besar dari yang maha kuasa Dan harus kamu bayar dengan kebajikan Tapi ternyata kamu serakah Apa urusanmu denganku? Sehingga mau ikut campur Melihat bicaramu Kamu tidak bisa menghormati yang maha kuasa Hah? Masa bodoh? Dan orang seperti itu Tidak bakal bisa menghargai sesama manusia Cepat tua pergi dari sini setan Atau nyawamu yang akan melayang Iya karena kamu mempentingkan harta daripada sesama manusia Maka kamu berhak mendapat ganjaran yang setimpal. Jadilah baku selamanya Ini pelajaran buat kalian. Manusia semacam ini tidak berhak hidup di tanah ini. Kalian camkan itu... Rita Bing, urusan menuntut balas itu urusanku. Keputusanku dan janjiku. Tapi aku ingin membalas sakit hatiku. Dia menyumpah istriku menjadi batu. Oh, semua itu terjadi karena kamu. Kesalahan kamu. Tak kabur kamu. Teliti dirimu sendiri, bukan mempersalahkan orang lain. Tapi, ketika dia kembali dari tanah seberang, aku sedang tidak ada di rumah. Kenapa istriku menjadi pembalasan dendamnya? Uh, kenapa dia pergi ke negeri seberang untuk menuntut ilmu? Kenapa? Huh? <tuh> itu karena kau serakah terhadap hartanya. Kau benci dendam maka terjadi perkelahian itu dan ketika dia balik dari negeri seberang kau sengaja mencider iya kan hmm. kau pengecut. hm kau ku terima sebagai murid karena katamu kau sudah bertobat bukan hm tegar baik-baik ah, sini ah. Kalau aku mengadu ilmu dengan si Pahit itu bukan karena benci dan dendam. Tetapi sebagai laki-laki, sebagai setria. Hmm. <guluh> Ada apa? Di mana kau? Di sini, Nek! Lihat Nek! Tuh, jangan jangan hati-hati jinak kan nek? siapa yang taruh di sini nek mana nenek tahu pasti ada yang kehilangan Tidak mungkin hilang, Nek. Masa kijang ini hilang dengan kandang-kandangnya? Nek. Kalau tidak ada yang datang. Kijang-kijang ini. Milik kita ya, Nek. Milik kita ya, Nek. Ya, Nek. Ya, Nek. Dirut. Pasti kijang-kijang ini milik kita, Nek. Ah, belum tentu. Taruhan, Nek. Atau saya lepaskan. Ah! Dilepaskan, nah, itu kan berarti milik kita, kijang-kijang ini, <laughs> ya kan? <laughs> seni agung maha pencipta Sumpah segini dapatnya Dari pagi Payah nian Nenek tidak usah bersumut ah, Yang penting dapat bukannya bersungut, Tapi tidak sebanyak kemarin Oh itu Ada waktunya Nek Tidak sembarangan dapat segitu banyak Bisa memainkannya begitu bagus Sudah dapat ikannya? Belum Kau harus sabar dalam segala hal Ya? Bapakmu sangat senang dan merasa bangga sekali melihat kamu sudah besar Hah? Bapak? Ya, bapakmu selalu melihat kamu dari jauh Saya tidak percaya, Bu Kamu pernah mendapatkan dua ekor kijang di halaman? Ya Sampai sekarang masih ada? Itu adalah pemberian bapakmu. Hmm. Tapi, kenapa bapak tidak waktu saya, Bu? Bapakmu berpikir belum waktunya. Menurut cerita orang, bapak jahat. Suka menyumpahi orang jadi batu. Hai Jemo. Jadilah kamu batu. Huh. Bapakmu orang baik. <laughs> Hanya saja aku kurang sabar. Kamu benci dengan bapakmu? Tidak, Bagus, bapak. jangan percaya cerita orang. Sejengkal bisa jadi sehasta. Orang paling gampang menjelekkan sesama. Bu, saya ingin bertemu dengan bapak, Bu. Ya, ibu mengerti kamu sangat rindu pada bapakmu. Nanti ibu kasih tahu kapan kamu bisa bertemu. Jadi, ibu tahu di bapak sekarang berada? Mm -mm. <tuh> Uh-huh, <laughs> uh Percaya kan? Hmm. Iya, nenek percaya. Tapi kamu bikin cemas. Ini sudah larut malam. pendekar. Hmm. Ini batasnya. Nenek moyang kita telah menetapkan sungai ini batas desa kita. Mengerti? Ah, itu kata monen kamu. Tapi sebenarnya... Seribu depan lagi sampai ke tebing itu. Itu milik kami. Mengerti? Kamu jangan serakah? Bahkan kebun kelapa yang di depan itu, serta kebunnya yang lain, adalah warisan dari nenek moyang kami yang diadahkan kepada kaum jemaah kamu setan huh. mundur mundur mundur mundur muamdor mundur mundur, mundur. mundur. Thank you. Apa kalian bertengkar? Bantu dia. Hai orang asing, siapa kamu? Berani mencampuri urusan kami? Saya cuma tanya. Sebab apa kalian berkelahi? Tanah kami dirampas oleh mereka. Warisan dari nenek moyang kami. Tanah itu milik kami. <tuh>. Waisan nenek moyang kami Kalian perampok, <careers> itu gini kami Kalian perampok, kalian perampok Itu gini kami, itu gini kami Mundur Tanah ini diciptakan oleh yang maha kuasa Supaya manusia bisa hidup Tapi kalian telah membasahinya dengan darah karena serakah siapa yang serakah dan ingin menumpuk tanah dan ingin memilikinya dengan menindas orang lain maka tanah ini akan menjadi musuh baginya bagi anak cucunya ayo terus terang. jangan diam Siapa yang menghasut kalian berbutana tanah ini? Maaf. Mereka diasuh oleh Rieta Bing, penguasa daerah ini. Setan! Awas! Ambil Bing! Ya. Eh. Yang menjadi penguasa tidak boleh lalim. Tidak boleh menghasut. Harus adil. Harus bisa membela yang lemah. Bukan sebaliknya. Hai orang asing! Tutup mulutmu yang usil itu! Dan cepat keluar dari sini. Sebelum kau menjadi bayat. <laughs> Ayo! Ayo oh, pergi! Oh, orang pergi. yang menolak nasihat baik. Dia adalah musuh nomor satu bagi manusia. Karena dia akan menyebarkan dusta dan fitnah. Mulutnya bagaikan racun bagi sesama manusia. Ya! ya seperti kamu, harus menjadi peringatan bagi yang lain. Dilih yang lalim, raka. <tik> Karena kamu keras tengku, jadilah batu selamanya. diantara kalian yang berani mempertengkalkan tanah ini. Kalian yang dihasur ya tabing, jangan sampai merampas tangan. Ingat itu. Pulang! Pulanglah. Ya, ya. Ayo kita pulang. Kijang-kijang ini Pasti dari Bapak, Nek Kamu tahu dari mana? Tak mungkin orang lain, Nek Bapak kesini melihat saya dan Nenek dan Kijang-Kijang ini sebagai hadiah Ah, kamu jangan tebak begitu Betul, Nek Siapa lagi? Rita Wing Kemarin pendekar mata empat kesini Kemana dia sekarang pergi? Tidak tahu Dia langsung pergi Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya Pasti tentang si Pak Lidah <tuh> Hei Kalian jangan sebarkan berita ini kepada penduduk Hmm dan kita tidak perlu khawatir. Sebab pendekar mata sudah siap menghadapinya. <laughs> nah, kalau mau menangkap ikan yang paling banyak, saya tunjukkan tempat yang bagus. Tuh di sana di lubuk sana itu. Ayo, emang, hey, Mang, kita hmm? kalau mempunyai ilmu seperti Spida, kita tidak susah cari ikan, Mang. Tinggal tiup saja, ikan akan lompat. Shh, jangan bicara tentang Spida. Uh nanti kamu disumpahi jadi batu jadi batu kamu ngerti Nah ini tempat ini ikannya banyak karena ada pohon yang rindang di atasnya. Oke. Okay. Cepat masuk, cepat. Ada apa, ada Ada sembilina. Ayo, hei, hei, pasti bisa dianyam tapi sayang, kehidupan mereka kurang sejahtera. Hei sahabat, aku datang dengan maksud baik. Kenapa kalian masih bersembunyi? Aku bukan musuh. mau ke mana? Aku harus menemuinya bu. Jangan cari penyakit, Pak Aku harus menemunya secara baik-baik Kalau tidak, penduduk desa bisa jadi susah Hati-hati, Pak Sahabat! Selamat datang, Merdeka Sakti Di desa kami yang miskin ini Jangan terlalu merendah, sahabat. Karena kami terlalu merasa takut pada pendekar. Maaf, kalau saya dan semua penduduk saya bersembunyi. Bagaimanapun, saya tetap manusia biasa, yang tetap butuh berhubungan dengan manusia yang lain. <tuh> sahabat. Ah, jangan takut. Takut hanya pada yang maha kuasa. Perasaan takut hanya ada pada orang yang bersalah. Terima kasih, pendekar. Ayo semuanya keluar! Keluar! Mari berikan. Ya. Ayo jangan takut. Semuanya kumpul. Ayo kumpul, ayo kumpul. Kita sambut pendekar kita. Jiwa kita harus bersih seperti anak-anak. Agar kita terhindar dari syakwa syangka, kebencian dan dendam. Bukankah begitu? Betul, pendekar. Betul. Di mana Eh, hey. pendekar. Ada berita apa sehingga kamu tergesa-gesa kemari? Si tidak pendekar. Apa? tidak menyumpahi kepala desa kami menjadi batu pendekar. Lantas, apa lagi yang terjadi? Nama pendekar disebut-sebut. Soal apa? Katanya pendekar adalah seorang yang lalim dan... Hmm. seraka pendekar? Hehehe, <guluh> falam bapangkabah. <guluh> <tuh> Hei, dimana laki-laki jahat itu sekarang? Ha? Perginya kemana pendekar? <tuh> <tuh> siapa yang mengajar dirut seperti itu? <SILENCIO> kita tidak bakal lagi kekurangan ikan nek. malah kita bisa menjualnya kepada orang kampung. Nenek, kita bakal kaya nek. <SILENCIO> Ngodirut, siapa yang mengajar kamu Menggosok mata kail dengan kalung itu Kalau bikin pertanyaan, Nek Bikin yang gampang Supaya tidak susah jawabannya Malah kamu yang membuat Nenek sulit berpikir Siapa yang mengajari kamu Saya sendiri, Nek hmm, Nenek tidak percaya Pasti ada yang memberitahu itulah salah nenek sendiri kalau tidak percaya kan diri sekarang sudah besar, Nek sudah punya pikiran bohong walak iya nanti nenek juga tahu tapi bukan sekarang aaah pegang, pegang, pegang, <laughs> ayo, ayo, ayo Siapa lagi, siapa lagi Jangan sampai kehabisan Nah ini ikan segar Ikan hidup, ikan kering Ayo, ayo, ayo Siapa lagi, siapa lagi Jangan sampai kehabisan Kalau kehabisan, saya tangkap lagi Ayu, eh, ayo, eh, ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Di lubuk nipis, di sungai oh, itu juga Ayo, ayo, ayo Siapa iya, iya, lagi, siapa iya, iya. lagi eh, Jangan sampai saya sini ke sana Tapi kita dapat-dapat cuma dapat segini nih <laughs> <laughs> ah, Kasian Ayo, ayo, ayo Siapa eh, lagi, siapa bagaimana lagi Bagaimana caranya? Ayo, ayo, ayo, ayo Ini, ini, ini Memancing itu ada syaratnya dan baca-bacaannya Mesti puasa tujuh hari dua malam Eh, dirut nah, Ayo, siapa, hari lagi? siapa malam. lagi, Ayo, ayo, siapa bisa lagi, siapa lagi saya. Udah, Pak, tidak usah dipikirkan Lebih baik beli daripada mancing Ayo, siapa lagi, siapa lagi Anakan istri bisa senang, Pak Ayo, ayo, siapa lagi? Siapa, lagi, siapa lagi Siapa lagi Ayo sekarang, siapa lagi? Ayo! Sebelum kamu saya hancurkan bersama rakyatmu ini Keluar Keluar <tuk> di sebuah desa Agakulu Sungai. Tuh di sana, pendekat. Jauh. Jangan-jangan desa Tanjung Siri. Desa Tanjung Siri. Pendekat pernah ke sana? Ya, saya harus segera ke sana. Bahkan ada yang dibunuh berdekatan. Karena apa? Karena penjelek jelekan lamarin abing. Sekarang hmm. hmm. hmm. geliran mulutmu. Yang suka menjelek-jelekkan Ritabing Supaya kau tahu Siapa sebenarnya Ritabing ya! huh? hmm. Ritabing Tindakanmu sudah melampaui batas Lepaskan mereka. Atau lidahku ini akan... Ayo, bantu kepada desa ini. Bangun, bangun. <tuh> Selamat datang, serunting sakti. Sudah lama kita tidak bertemu. <tuh> Mulutmu manis, hatimu pahit, busuk. Saya tidak ingin berkelahi dengan kamu. Kalau kamu mengandalkan kesaktian, tidakmu yang jahat itu. Saya tidak mempergunakannya. Hanya untuk seekor cacing seperti kamu. kami. Hmm. Hei. Hei. Mau melarikan diri? Tidak. Malah saya mau mencari tempat untuk kamu mati dan berkubur. Dengan satu syarat, lidahmu itu, lidah ini digunakan hanya untuk manusia, <Gilal> bukan untuk monyet besar seperti kamu. kalau kalian tidak mau bernasib seperti ini, jangan lagi coba-coba mengganggu penduduk. Saksikan ini. Mengerti? Iya, berita buruk rupanya betul pendekar betul Rita Bing menemui ajalnya pendekar hmm. karena bertarung dengan sebaik lidah betul pendekar hmm. itu memang kan caranya pantas bagi orang yang tidak mau bertobat mestinya kau juga mengalami hal yang sama <tuh> seperti dia Tolong jadi kamu ke sini dengan maksud supaya aku turun tangan. Saya tidak akan membela tindakan semena-mena. Siapapun dia, walaupun dia anak kandungku sendiri. Yang salah tetap salah. Yang benar patut dibenarkan. Kamu gagal menemui Ibu malam ini Ya Birut Ini malam terakhir Ibu bertemu bisa mengerti ibu harap kamu menjadi yang bijak jauh dari benci dan lalu hidup ini tidak hanya terbatas di dunia ini saja namun masih ada dunia yang lebih mulia di setelah kematian Ibu teringat kepada bapakmu. Dalam beberapa hari ini, dia akan bertarung hidup atau mati melawan sependekar mata empat. Bertarung di mana, Bu? Di sekitar Gunung Semenung. Saya mau ke sana, ketemu bapak. Sungguh baik keinginanmu, Nenek. Nah, jangan bersembunyi di sana. Kesinilah, Nek. Silakan duduk, Nek. Maaf, Putri. Saya datang ke sini cuma untuk mencari Dirut. Lepas sekali kedatangan Nenek Dan juga saya mohon maaf Karena selama ini Saya merahasiakan pertemuan saya dengan Dirut Saya memaklumi Putri Memaklumi sekali Budi baik Nenek untuk Dirut tidak terbalaskan Kalau Putri tidak keberatan Dirut adalah cucu saya sendiri Dengan senang hati Dan ya. saya mohon bantuan Nenek untuk dapat mengantarkan dirut menemui bapaknya. Itu pun kalau Nenek masih mampu. Saya laksanakan. Saya laksanakan dengan baik, Putri. Terima kasih, Nek. Ini tanda bahwa Ibu selalu bersamamu. Dan ini untuk Nenek. Terima kasih putri. <SILENCIO> Dirutrela ibu pergi. <SILENCIO> kalian cukup subur hanya kekurangan air uh, Bagaimana kalau sungai ini kita bendung kemudian airnya kita alirkan ke daerah yang kurang subur sehingga di musim kemarau pun tidak pernah kekeringan ah uh, dibendung mereka ya ya itu jalan yang terbaik hmm. tunggu sebentar uh. usup pendekar sungai ini akan dibendung Iya, ya. tapi harus dulu dengan tetua ya Usul pendekar memang cukup baik, tapi saya harus mengusaharakan dulu dengan tetua desa kami di balai desa pendekar. <laughs> Asal kalian tahu, sungai ini dibendung akan jadi cabang sembilan, yang telah dikenal dengan batang hari sembilan. Mak wad, setuju. Lamun sungai dibendung berarti bencana bagi desa kita. Gusti pun, bencana apa yang gusti pun maksud? Setuju rela kau korbankan peninggalan buatan nenek moyang kita itu yang itu yang tidak ternilai harganya itu juga tanggalam ditelan air bah buatan manusia eh ah uh, uh. Kita semua akan dikutuk oleh nenek moyang kita kalau kita tidak menjaga peninggalan mereka. Tapi dia sifat tidak, Gusti pun. Kalau dia tersinggung, habislah kita. Hah, kita akan punya simata empat. Beritahu dia. Mm. Mm. Mm. Huh, Tunian, Cak Munawari. Tunian. Di mata pada akan mengadakan pesta night di Balai Kom Pancing di dia ke situ, sana. undang dia. Ah, ke sana. ah, supaya lidah pasti senang-senang perempuan cantik. Hmm, iya, hmm. kita pancing di situ, kita di situ ada anak raja, anak putri, hmm. anak segala macam berkumpul. Pancing dia ke sana. Kita pancing supaya lidah. Iya, setuju. Setuju. Kalian harus setuju. Ya, ya. Hmm? Ah. Setuju. Eh. setuju. Justru karena perjalanan jauh, Nek Kita tidak usah bawa yang berat ini tidak perlu nih Iya, Nenek juga tahu <guruh> Ini udah apa <berdadapan>, nih, Nek? <tik> <tik> Semua takut desa ini akan tenggelam pendekar. Itu pasti. Tapi kalian bisa pindah ke dataran yang lebih tinggi. Kalau ingin mencapai kemakmuran. Iya pendekar. Mengapa ragu? Iya. Karena di samping itu, hal ini harus dibicarakan dulu kepada pendekar. Uh. Gurunya ria nggak sebab bukan? Iya. Apa urusannya dengan dia? desa kami berada dalam jangkauan kekuasaannya pelikan. Bagus. Kalau setiap pendekar menjadi penguasa atas tanah rakyat, hmm. dan dia tabing yang bodoh itu mau pula diperalatnya. Oh ya, pendekar kebetulan di Desa Kemoring Ilir akan diadakan pesta besar yang akan dihadiri oleh puluhan putri cantik termasuk Putri Raja, kalau bisa pernikah datang. pesta ini kita kedatangan tamu yang tidak diundang sebaik lidah Hah? itu sebaik lidah itu ya. itu ya. itu Hah? maaf maafkan sebelumnya kalau saya membuat pesta ini terganggu Semua yang hadir di sini berharap. Agar ucapan-ucapan supaya tidak, tidak akan membawa bencana. Saya berjanji. Hmm. Eh, hey, janji saja tidak cukup. Harus bersumpah. Bagi seorang lelaki sejati, janji adalah sumpah. Tapi bagi seorang pendekar yang di di sini, sumpah pun bisa dicurigai. Itu bisa terjadi karena mungkin dia pernah melanggar sumpah. Kalian semua dengar baik-baik. Sumpah bagi sepel lidah adalah pertama. Sumpah adalah sikap jiwa seseorang. Dimana ilmu yang sudah dimiliki harus dipergunakan untuk keadilan. Kedua, sumpah itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran yang tinggi. Melanggarannya berarti bukan saja berurusan dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Yang Maha Kuasa. Sebab itu tidak ada alasan bagi si pahit lidah. Untuk melanggar sumpahnya sendiri. Apalagi sampai mengganggu pesta yang meriah ini. <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> Mari, temiklah. Silahkan duduk. Pendekar adalah tamu kami yang terhormat. Mari. Hmm. Mulai. Buat sebentar. Bentar. Ayo aja kerja Mari kita harus senjata lagi. Baik. Ada istiadat di negeri ini dibuang Bahwa tamu adalah raja, raja. Aku sudah siap untuk bertarung. Kau betul-betul sudah siap <tuk> <tuk> Maaf Tuan Putri Pendekat kita jangan bertarung di sini. Bisa berbahaya bagi orang-orang. Iya! -orang. Yeah! Hmm? Ayo! Bersaksi Gunung Semenung, bercermin Danau ranau Kita wujudkan cembah kita sebagai laki-laki. Siapa dari para kita yang bisa? Hmm. Tidak boleh menghindari sumpah yang sudah Bapak ucapkan Betul ah. hmm. Pantang Iya Kamu takkan akan malu Tak ada yang lebih berharga dari sumpah seorang laki-laki Ingat itu Hei ah. Rasanya kita harus mengadu kesakian yang terakhir Maksudmu? Hmm, kau lihat pohon naul di bukit sana. Hmm? Aku tidur menungkrab di bawah pohon naul itu. Kau panjat tadi dulu dan memotong standar untuk menimpa tubuhku. Kalau aku lolos, baru giliranmu. Uh. Aku tidak keberatan, Pak. Tenang, Nak. Laki-laki sejati tidak akan mengingkari janji. Iya. Bapak. Ya. Iya. Ya. Ah. Ah. Kau lihat tangkainya. ya. Dan coba kuperhatikan perhatikan baik-baik. Sekarang aku yakin dan pasti biar bertarung seratus malam, seratus hari. Serunting sakti pendekar Baha Perkasa tak akan pernah mati dan binasa. Hmm. Pendekar gagah luar biasa. Kita bukan yang maha kuasa, yang bisa menentukan nasib dan takdir. Satu saat kita pasti tergelincir. Silakan pendekar duluan. Yeah. <tinyolah> ya, si mata licik. Tentu saja dia bisa menghindar karena menggunakan mata di belakang kepalanya. <tinyolah> <tinyolah> seorang lelaki harus tegarna bapak tidak mati yang mati cuma jasad bapak si baik si lidah tidak akan pernah sirna dia dia akan hidup sepanjang masa bapak bapak bapak bapak hmm. ah. Aku akan memiliki ilmunya Ayo Dan tak ada seorang pun di Bapak. ini Yang akan mengalahkan aku Sana Adirot oh. Lidahmu kucilan Ilmu benda Aneh Masa di Jakarta ini? <laughs>